teman-teman ada mainan teman-teman wow mainannya warna pink teman-teman wow mari kita ambilin teman-teman mainan tersebut lalu kita cuci ya teman-teman wow aku sudah membawa ember ya teman-teman wadah teman-teman oke kita mulai dari mana teman-teman kita mulai dari ini ya teman-teman wow uh, kotor sekali teman-teman kotorannya ikut tersangkut teman-teman. Wow. Kita ambil lagi teman-teman. Wow. Lagi teman-teman. Mobil pick up teman-teman. Uh. Kotor banget teman-teman. Wow. Kita ambil teman-teman. Uh. Warna pink teman-teman. Uh. Ambil teman-teman Wow Mobil balap teman-teman Wow Wow mobil kodok teman-teman Uh Habis ini Kita akan mencari air ya teman-teman Wow Sudah selesai semua teman-teman Mari kita cari air teman-teman Wow Ada air teman-teman Lihat Wow, oke teman-teman Mari kita cuci mainan ini Menggunakan air ini ya teman-teman Oke teman-teman Kita cuci langsung teman-teman wow. Mobil balap dulu teman-teman Oh, jangan Mobil Ini aja dulu teman-teman Yuk, kita mulai cuci teman-teman Wow Wow seketika airnya berubah warna teman-teman wow sudah selesai teman-teman sudah bersih teman-teman nah. mobil kodok teman-teman wow Kita cuci teman-teman sampai bersih teman-teman wow sudah bersih teman-teman Mobil balap teman-teman Wow uh. Sangat kotor teman-teman Wow Wow Sudah bersih teman-teman Wah. Wow. Kita pilih lagi mobil apa nih teman-teman Oh mobil balap lagi teman-teman Oh mobil pak polisi teman-teman Wow, mobil pak polisi Kita cuci sampai bersih mobil pak polisi Wow, sudah bersih teman-teman Lanjut ke Gani teman-teman Wow, mobil bersih ya teman-teman Wow Wow sudah selesai teman-teman wow sehingga nih kembali ke mobil yang balap lagi teman-teman wow wow warna ungu teman-teman wow sudah wow ikan teman-teman wow ikannya sangat kotor kita cuci wow warna ikannya seperti warna air teman-teman hehehe lihat warna pink teman-teman wah baik sudah selesai lagi wow kita ambil yang ini teman-teman wow teman-teman jangan lupa subscribe channel ini ya teman-teman wow mobil pak polisi teman-teman wow selanjutnya teman-teman mobil bus teman-teman bus besar ini teman-teman Wow muat berapa penumpang ya Wow uh, Wow panjang teman-teman mobil busnya teman-teman lihat Wow uh. sudah bersih teman-teman lihat tuh sekarang tinggal Dua teman-teman Mobil truk oh Mobil balap dulu teman-teman Mobil balap kita cuci lagi teman-teman Wow Wow uh, Warna merah teman-teman Wow Dan yang terakhir teman-teman Ini dia Mobil pickup ya teman-teman Mobil barang Wow, langsung saja teman-teman oke okay. oh. <gita> kita cuci lagi teman-teman cuci lagi teman-teman wow airnya sudah warna berubah ya teman-teman wow kita cuci sampai bersih teman-teman wow sepertinya sudah bersih ya teman-teman wow akhirnya kita sudah komplit menyelesaikan ini ya teman-teman Wow, terima kasih telah menonton video ini teman-teman Jangan lupa subscribe ya teman-teman Kita lanjut besok lagi, kita mencuci lagi ya teman-teman Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh